assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama papa papa masih di daerah Palimanan kau binginnya mata kota... yang segini papa Pengen nanya cari kulineran papa nggak akan kirian papa kita menemui orang sini langsung saudara papa sendiri lu sini lo sini ada yang bukan nggak segini sini lo bro ya ini kenalin Arul nanti nya ditulis di bawah ya, ditulis di bawah ya sini. Bro jam segini jam, lihat guys jam dua yes. detik jam setengah dua kurang lima kita mau cari makan jam segini kira-kira ada kulineran yang hits di sini ada nggak? Wah oh, banyak banyak banyak oh, banyak, kalau, banyak. Kalau, kalau di sini kalau jam banyak. segini. Oh, oh jadi kalau di Pelimanan tuh kulineran itu ya. jam ya, malam? Jam malam, banyak malam Oh, jam malam banyaknya gitu Jadi, harus temenin pom pom kita cari kulineran di, di daerah sini Pokoknya, kita uh, terus Cenangnya pom pom sekarang pom pom cari udah kita jalan aja Ah, challenge? Uh. Challenge gimana Bapak Kameramen? 30000 bisa 3 menu Rp30.000 30000 30000 tapi bisa 3 menu buat berdua oh, buat berdua? 30000 iya bisa, bisa yakin, oh, lo. yakin, yakin bisa. yakin, yakin, oke oke, ini oke, ready guys <laughs> uangnya biar gak percaya kalian 30000 tuh 30000 kita di challenge sama bapak, -bapak kameramen suruh beli isu kulineran nya banyak lama dan takutnya kita nanti ke dan dan keburu... subuh. Kalau subuh kan kayak enak kan. Ini jadi langsung pagi ya. Let's go. Oke, okay, teman-teman, pam pam udah di tempat. Pertama tempat pertama kita udah ada di Pasar Kramatangan. Nah, di sini kita beli apa, loh? Yang pertama pertama ada soto. Soto khas soto khas dari daerah hey sini. Di sini kita tempatnya ada di pasar Kramatan di Jalan Raya Palimanan. Palimanan sih. Gitu. Pokoknya dia tempatnya tuh agak omong enggak masuk terlalu enggak terlalu jauh. Enggak terlalu jauh masuk ke dalam pasar jadi. Kita itu yang Sudah kita langsung aja. Lanjut. Lanjut. Jus. Oh, oh. Alhamdulillah baru sini ya?" Iya, kita baru nyobain kesini. Kalian, oh. ini mie soto, mie kaya, soto, soto, soto, soto, soto, soto, pakai soto, soto, soto, soto, soto, soto, soto, soto, soto, soto, soto, soto, soto, soto, soto, soto, soto, soto, Tahun, tahun berapa tahun kira-kira? Ada 10, 20, 25 tahun. 25 tahun. 20 uh, boleh-boleh boleh sama. Oh, jadi udah disiapin sama ibunya dari. Jadi, Akan kita datang, ya. kita datang tuh udah langsung ini udah iya. kita siap. Iya, gitu. Ya. Kita. kita langsung coba Udah beres, udah ganti, cepet Soalnya di langsung, langsung di, si. langsung di, di siapin sama si ibunya Itu Ibu Enten alias Ibu Nani katanya tadi <laughs> Oke, okay. jadi yang bedanya tuh, kalau di bang foto pake sopun sama anak ibu SS oh anak ibunya SS coba SS susi lirik <laughs> jadi yang bedain satu Bandung sama seperti perapelan di Kalimantan tuh lihat muket oke iya lihat muket oke terus kalau di Bandung pihon, terus, pihon. enggak ini nya kan pakai nasi tuh dipisah ya, ya, pakai nasi sayurnya sama ininya, ini ternyata ini disatukan sama bento langsung nyatu, ya, makanya agak aneh, gitu. berbeda gitu ya. Bisa, kita coba dulu ya. Oh, yang kita guys. Gila, ya, gila, bisa, nah, ini pakai kuah santan ya. Iya. kuah santan, jadi kuahnya sama kayak. Ada apa, -apa? Ini, atau, Gimana dengan perbedaannya? Bedanya, bedanya ini kayak gini. Bedanya tuh kalau di Bandung sama? Beda, ada yang beda. Ada yang beda dari dari karinya ya? Nah, nah dari kuahnya beda. Beda kuahnya. Terus bedanya, kita makan hmm. kalau di Bandung itu orang -orang sayur, itu eh, iya. iya. gitu Bapak Arul <laughs> ya, ya. banyak jadi ini udah nah. nah. nah, berapa kalau misalnya ini kan, subur. Iya, iya. <laughs> jadi kalau berkebun subur kan gitu kita kombinasikan loh ya, kalau mantap nih kalau kalian berbuket padahal di sini hujan tapi panas gitu ya sudah itu nih cuacanya beda kita hmm. nah, ya. tes nah, kriuk dong tes kriuk dong tes <laughs> <Das> kriuk wow <laughs> hmm. oh, itu sama kayak waktu yang kemarin gitu loh cuman betanya kalau kemarin tuh puas banget sih banget tuh banget lagi kuliner ya. Ya, baru, ini buka. Baru, baru, kita, ya. baru baru pertama kita ya baru pertama ini pertama semuanya kita jajal semua kita <tuk> jadi kita makanan yang street food lah <tuk> street food harganya merakyat tapi rasa perintah Kalau misalnya udah keluar keringat, berarti kita nanya, "Makanya aku bisa jadi rasa itu membunuhmu?" Ini saking menikmati, <se gì> ini itu, Me jadi kalau kata itu, kalau makannya aku masih bilang, BEDO! aku bisa jadi jadi jadi tempatnya di pasar perabatan, masuk ke sedikit." karena nggak nggak terlalu jauh sih dari depan ini jalan kelihatan dari jalan dulu. Soto ibu Susi, eh ibu Susi ibu, si. ibu, si. ibu Nani anak ibu Susi. Si. Jadi soto ibu Nani di ibu itu dari si. 25 tahun tahun ini. Jadi target pasarnya eh, sih. yang pada pergi ke pasar yang ya? ya, pedagang-pedagang pasar. pasar sampai yang nanti, yang sumbernya ya, itu ya, yang belajar itu iya, belajar itu yuk, tukang, tukang lagi Taku Nah, mantap habis. Ini udah habis. Nah, ini kita, bayar. Bayar. kita bayar. Porsinya berapa, Bu? 5 juta. Ah, <laughs> juta, porsi banyak 5.000 harga harganya. Aduh. serius aku 5.000? ini lima ribu dua lima jadi ini tuh yang segini ini segini lima ribu dua Kalau yang ini lima ribu satu berarti satunya ini 2.500 ribu masih ada gitu ya harga segini gitu ya ya satu jadi dua doang enggak ini doang enggak ini enggak apa jadi sepuluh juta lima jadi kita makan berdua sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu kita cari lagi ya semoga nanti kalau saya sudah dimasuki Itu makin ramai bu ya oke bisa berapa berarti?